Yang mana Tuhan senangi kuda yang putih kuda yang putih di dalam kandang janda mana janda, janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mana dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Ilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini wow luar biasa dia trailer yang sedang ditunggu oleh sahabat semua di rumah akan tayang sore ini pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Oma dan juga Ayu Ting akan hadir menghiasi per televisian kita semua. Informasi ini dari BW production 38 menit yang lalu. Lalu Trailernya akan hadir dan akan ditayangkan jam 3 sore ini. BW Production. Siapa yang udah nggak sabar? 26 menit yang lalu dibagikan dari BW Production dan juga Boy William. Saya, saya sabar min, kan sabar-sabar ngelus dada. Bisa yuk Jumat episode pertama tayang? Jangan lama-lama ngegantung orang min. Tulis Jos baru trailer loh aku udah nggak sabar belum nunggu tayangnya, Huh, makin nggak sabar 18 menit yang lalu dari Ross nanya mulu Min, padahal udah tahu jawabannya. setelah diuji kesabaran dengan trailer, kita akan naik kelas diuji lagi nunggu trailernya. ah cimin mah nanya mulu, nguji kesabaran ya, 24 menit yang lalu dari Ian Shadow 6 underscore ahaha inilah trailer yang akan hadir di season 3 Ayu dan juga Oma banyak sekali kemiripan mirip apa aja sih ya apakah dari cara bicaranya atau gayanya nih yang sama dengan Opa dari Boy William Wah selain lapu hijau ternyata di sini sudah banyak sekali yang mendukung Ayu dan juga Boy bisa bersama nih kita akan menunggu trailernya ya jam 3 sore ini pastinya akan mimin sajikan untuk sahabat sama di rumah di cantik yang selalu meng dan selalu memberikan kebahagiaan untuk semua penonton, dan di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting bersama dengan Krisna Fahreji, yang ternyata Krisna lah yang selalu memberikan nuansa berbeda kepada Ayu Ting Ting, yaitu dengan foto-foto manjanya. Saya selalu untuk Krisna, sang hair stylist yang selalu setia dengan Ayu Ting Ting. Di sini juga ada beberapa kegiatan Ayu Ting Ting yang mimi lansir langsung untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini juga ada kondisi terkini perkembangan kesehatan dari Bilkir Sumairah Rajak Putri Kesaingan Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua jangan di skip ya tonton sampai selesai karena banyak sekali informasi yang mimin sajikan untuk sahabat semua khusus kegiatan Ting hari ini bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuda yang mana Kuda yang mana Tuhan senangi Kuda yang putih Kuda yang putih di dalam kandang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 Sudah Sudah dikasih makan Hai untuk semua teman-teman, jangan lupa datang ke acara The Society Luxury Exhibition pertama di Peak Avenue pada tanggal 5 sampai dengan 9 April. Jangan lupa guys.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 Terima kasih kirimanmu kenanya cantik banget ini dari Kitty label thank you ya Wak ada empat warna dan masih banyak banget warna-warna lainnya lihat ntar aku pakai tuh aku pilih warnanya ini thank you Wak bagus banget sih bahannya juga adem keren keren Ya aku kedatangan paket dari huasan punyanya pasti adalah dari kak Ayu Ting Ting Kita lihat di dalam isinya apa Wow banyak banget Karena huasan brightening peel of Max ini Masker lemon dengan petal bunga mawar Yang mengandung bahan alami yang dapat menyehatkan dan mencerahkan kulit kamu Dan aku juga dapat nih untuk apa ya ya ini adalah ikatan kepala buat di rambut gitu buat supaya masker kamu tuh nggak kena-kena rambut karena ini dahsyat banget sih efek dari dan ini kayu thank you ada tanda tangannya seneng banget dan ini peel of mask ehm, penasaran gak sih nanti bakalan jadi apa dan alhamdulillah aku dapet tiga Kayaknya bakalan cepat habis deh, walaupun udah banyak kayak gini. Karena aku bakalan pakai terus. Hmm, penasaran gak sih bakalan kayak gimana? Kita taruh lagi dulu. Kita masukin dulu biar nanti kita langsung bikin. Oke. Okay. Demam. Ya, nak. Tapi gak pusing. Tapi nggak pusing. Cuma panas doang ya. Panas so Tapi udah minum obat tadi kan? Iya udah. Soal minum madu ya nak? Iya. Anak bunda lagi demam. Eh seneng dapat kiriman dari siapa ini? Tante Ica. Tante Ica banyak banget rumahnya Makasih Tante Ica. Makasih. Doakan Ica cepat sembuh. Langsung semangat. Apa tadi kamu bilang apa? Enak banget. Kemana? Favorit ya nak? Favorit Ica. Baca Bismillah. Makannya tiga. Oke? Okay? Oke. Okay. <laughs> bismillah. Iya Mi. Enak banget. <laughs> Enak ya? Mm -mm. Terima kasih tante Ica. Kasih, tante. <laughs> Favorit kesukaan Ikis. <laughs> wair, kalau bisa bantu <coughs> lain. <bisa> <coughs> <coughs> cuma gitu doang, kurang. like cats and You don't understand the pain You don't ever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 I want something out of my nightmares Send it right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I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 Silhouettes of you are like a dime. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and the string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play